pasien pun dia itu tadi saya ngomong apa adanya real tidak mau saya tambahin dan tidak mau saya kurangin, malah di sana saya semakin lama semakin dapat fitnah di situ ya. itu kalau menurut dengan ngantri di situ selama 7 bulan Nah untuk yang anda ketahui ini Mas Ian tentang nah, trik-triknya ini itu apa atau tidak itu kalau masalah trik Alhamdulillah sebagian saya tahu cuman ya enggak semualah saya bongkar di sini ya kan iya betul-betul nah, cuman yang saya sayangkan di situ tuh dipanggil seorang ustadz harusnya bisa ngaji semua, uh, tapi ternyata yang dipanggil ustadz tuh sebagian nggak bisa ngaji kan sudah uh, keluar dari jalur nah, gitu loh. Yang pertama itu terus yang kedua minyak minyak yang dipakai untuk pemakaran harusnya itu didoain dulu oh, kalau di di luar ya uh, kayak di pondok pesantren saya yang dulu di pondok saya yang dulu, sebelumnya itu minyak harusnya didoain dulu nanti. disini sini nggak ada. Gak dapat nah. dapat dari paketan dari kertas saya yang bongkar saya yang ke lemari kapan terus dijualin terus uh, fungsinya untuk apa kalau nggak dijualin kan enggak. hanya hiasan ya itu, kan? Itu. nah itu. itu real ya real di situ real saya, saya, tahu sendiri. Sendiri, ya. saya tahu sendiri saya tahu gitu. sendiri dan saya sendiri yang masukkan ambil dari kertas saya masukkan ke dalam lemari hari itu saya sendiri gitu. waktu itu zaman masih Pak lurah yang almarhumah eh almarhum almarhum Pak lurah Ansari hari itu memang kebetulan di eh, pada pekan ini saya kebagian kelistrikan juga, betulkan listrik, apa-apa nah, itu Alhamdulillah saya situ tapi ya juga kadang kalau siang kalau saya nggak capek ya ikut berukiah gitu ada gitu saya kok berarti gitu. sampai sempat ikut sebagai pelaku Rukiahnya juga iya, ya, berarti ikut ke dan selama Rukiah pun yang saya temui itu aneh-aneh ya lah gitu ada yang tiba-tiba kesurupan cuman kalau yang saya nilai kalau memang manusia itu kesurupan itu memang Mungkin dia ada hal negatif dalam tubuhnya Tapi kalau santri yang, yang kesurupan nah disitu banyak tanda kutipnya Perlu dipertanyakan Nah itu, banyak tanda kutipnya gitu lah. Karena saya sendiri pernah sempat itu uh, Saya tidak usah menyebutkan namanya ya Salah satu santri itu kesurupan saya yang pegang Saya injak kakinya hari itu Dan setelah saya injak itu dia merasakan kesakitan nah, Harusnya kalau saya kita tidak merasa kesakitan Masa aja ya, dari Saya disini kenapa mau membongkar? Karena saya sendiri dibilang ketan ya porpa. Tidak ada tanggung jawab dari pihak sana, selama saya di Candromowo. Saya dibuang ke Candromowo selama 41 hari, tapi saya jalanin 47 hari. Nah, di situ tuh harusnya pihak Pak Depokan ngirim ke saya, ngirim saya ke sana, itu ada pertanggungjawaban dari Pak Depokan. ternyata tidak ada. Saya sempat kembali dan minta pertanggungjawaban. anggap uang, uh, uang untuk bulanan, untuk, uh, waktu di Candromowo itu. Itu tidak dikasih, kalau nggak saya minta sendiri. Datang ya, lagi iya, gitu dilepas, ya, dilepas pas total. Nah, Berarti ada tanggung jawabnya. Gitu.